Yo Bosku kembali lagi. Kita ketemu lagi ya Bosku. Apa kabar Bosku? Semoga sehat-sehat selalu ya kalian di sana. Kali ini kita bermain di Neng Princess ya Bosku. Ya. Di Neng Princess bawa modal 100.900 perak ya. Semoga dikasih yang mantap-mantap sama Neng Inches Tapi jangan lupa like dulu dan komen subscribe juga ya Bosku. Oke. Okay kali ini gue coba berbagi pola-pola gacor ya boski pola-pola yang gue main ini sangat-sangat-sangat amat gacor ya boski boleh dicoba anjir kali sepuluhnya gak connect tuh tadi boleh dicoba yang mau coba yang belum pernah coba bermain game ini gue saranin jangan coba-coba main ya boski buat anak kok coba-coba eh buat anak main game ya. main game kok coba-coba jangan dicoba-coba ya boski ya nanti ketagihan kayak gue ini repot ya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 kita lagi ngeregot, ya. Kalah itu hanya selingan aja, Bosku. Ya, jangan dijadikan terus-terus. Kalah ya, Bosku. Makanya jangan bermain asal partai boleh. Wih, anji ini berapa tuh? Kali seratus. Nggak, ada... Bangke, bangke, bangke, bangke. Bangsat, hancur. bener loh, RTP-nya loh. Eh, dapat, Bosku. Anjing anjing anjing anjing anjing. Jo pecah di luar bosku kali 100. Jos Marco, Jos Tomako, top bosku. What the fuck, men? Gila, jos gandos banget asli gandos banget. Jos gandos banget asli. Oke, okay, mantap sekali Jos Marco, Jos ya. Nah, mana lagi kali seratusnya lagi anjir bosku langsung auto jadi 500.000 saldo kita bosku tanpa free spin ya bosku gile lo, gile lundo, gile gile banget asli si indro gile banget lundo, gila nah kalau kayak begini kan tanda tandanya bakal mantap sekali ya, bosku Nah, aduh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 Oke, okay, bagaimana kalau kita buy final ah? dari dulu? Bosku, 120 ribu nggak apa-apa. Kalau boncos pun nggak apa-apa ya, namanya juga kita dapat gratisan tadi. Uang kaget, kaget banget gue. Sebentar aja langsung dapat loh, kaget banget asli. Bener-bener kayak uang kaget ya. Wow. Oke. Okay. Uh. lumayan daripada lumanyun awal-awal yang sangat bagus ya bosku uh kali 10 nggak connect bosku oke okay, merahnya merahnya enggak connect juga ayo batu akiknya, kaget yang -gag pecah ini batu akik ayo tambahin lagi batu akik Nah, hijaunya, hijaunya dong aduh satu lagi tuh hijaunya pecah ya bosku ini sinyal-sinyal gak bisa diandelin ini lagi RTP tinggi kayak gini harusnya sinyalnya yang joss marko joss atau marko top, tanpa gangguan ya bosku pasti itu maksud kita dapat anjir hampir maksudnya nyaris banget tadi maksudnya dua kali petir kali 100 sama kali 250 kali itu ya cuman ya connect bosku ini yang connect sekali 100 doang ini memang 9 ini mantap sekali Josh Gandos Top Marco Top ya Josh Marco Josh Bosku, lumayan banget. Lumayan dapat 300 lagi, modal 120 ya, bosku, ya. ada sinyal yang gak bisa diantelin benar-benar ada ah tuh Nah, jangan terlalu fokus di layar ya bosku gua juga kalau main gak terlalu fokus di layar jangan dipantongin terus-terusan ya karena kalau dipantengin terus-terusan layarnya itu dia bakal malu-malu ya bosku yang penting polanya kita pakai paten ya pola yang kita gunakan sesuai sesuai dengan ininya RTP-nya aduh kan anjing pencet ya goblok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 Udah mulai kesedot saldo kita, jangan diterusin WD. Apalagi udah profit lima kali lipat kayak gini ya, Bosku? Ya, modal gocap WD GoPay kita hari ini. Oke, okay, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe -nya. See you, guys.